Modis, praktis, effortless, namun menawarkan gaya yang maksimal. Itulah denim jacket. Jaket berbahan denim muncul di akhir tahun 80-an dan menjadi outerwear favorit sampai sekarang ini. Jaket ini dapat di-mix and match dengan apa saja dan merawatnya pun relatif mudah. Banyak pilihan outfit yang bisa kalian mix and match dengan jaket ini tanpa perlu khawatir kurang cocok dengan style kalian. Warnanya yang sebagian besar warna dasar seperti biru, hitam, coklat, atau putih membuatnya cocok dengan semua warna kulit. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, denim jacket sudah identik dengan gaya casual. Jadi perlu berhati-hati untuk memix and match kalau ingin dipakai di acara yang formal. Berikut, iLook akan memberikan panduan untuk memakai denim jacket untuk para pria. First, a clean look. Untuk kalian yang ingin terlihat lebih bersih dan rapi, denim jacket